Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat jembatan yang lagi viral, lor, yang sekarang jadi tempat wisata yang disebut dengan jembatan 20 juta. Maka dari itu, agar tidak penasaran, ikuti saya terus. Saya akan tunjukkan perjalanannya agak jauh, jangan panik dan kaget agar channel saya bisa berkembang oke okay, let's go Akhirnya ketemu lor, wah, oh, hubungan itu dia jembatannya. Jembatan yang lagi viral, tempat wisata ternyata sepi. Jembatannya sepi, rening wong wisata lor. Itu jembatannya. Mari kita lebih mendekat Dari sebuah perjalanan yang panjang dan liku-liku serta keblasok-blasok, ini dia jembatan yang lagi lur. Jembatan oh, wisata. Wisata jembatan sese Ini dia wisata jembatan sesek. Lebih terkenal dengan jembatan 200 juta. Wah, ya penat. enak, Ini jembatan menghubungkan antara. Antara desa Bulak dan desa, oh, ada orang, ada orang jalan, tapi dia dulu, oh, dia juga, dia juga mau wisata. Wisatawan ini untuk jembatan ini, masukkan medun kok, oh. anak sing berselfi, selfie bareng. Jembatan viral 200 juta. Iya, wah ada bang bakso lho. Oh, Bang Pak Sur lewat, Lur. kita tanya-tanya sebentar. Dekon ya, Sebentar ya, wow. kita tanya-tanya dulu. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Oke, kalih Bapak Sintan jenengan? Oh Pak Ren, Pak, Pak Rin, Bakso sembilan Pak Ren, Bakso So sembilan sembilan. Keh. Dalamnya pun tidak nangan. Selawang. Mas. Selawang, Keh. Selawang naik beri kaki, Iya. Uh, dulu waktu jembatan ini masih bisa dilewati. Nah. Ya sini. Oh. Tapi sejak diputus ini, ya baru ini ada oh. wisata sesek ini. Ya, jadi lagi. baru kali ini melewati jembatan. Yang baru dibangun. Oh iya iya oke. Okay. Hmm. Untuk harapannya gimana harapan ke depannya? Ya, harapan saya ini segera di bikin jembatan permanen gitu loh jadinya Oh iya ini, ini kalau udah terpaksa sampai sini enggak lewat saya takut-takut oh, berani gitu loh Oh iya oke oke oke terima kasih Pak semoga dagangannya lancar habis semua amin Allahumma, amin amin alamin ya monggo dipon dikecahkan terima kasih Oke, tempatane kasih foto Ten apa Pak dilongi Pak? Oh. Tapi gak sakit jane? Nggih wong-wowo bakso wowo nggih saget Dilongi gak malah keco. Tejang. Pak. aku buat aku buat tapi aku buat tempat wisata tenang nih pengendara sepeda motor lalu lalang untuk melihat ke indahan jembatan sesek tempat wisata baru kita sih itu di... bapaknya mau menyeberang Oke, yang sekian dulu untuk pantauan wisata tempatan seset di Panda. Halo, Panda Alem Bulan ini Pak ya? Oke. Jangan like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.